Mira. masuk dalam? Tidak tahu yang mana apa ya kan? Ya. sini dia. Mana? Tuh, ini dia turun sini. Si masuk kiri ini ini nih dia okay. masuk dalam sawit sawit nih mobil iya si udah ini udah masuk di di dalam paripa dalam ini nih sawit sawit nih oh, ajaran kacanya boys em Ini Sampai tadi lawan. Duduk, duduk. Biar, Bang. tahu, dari siapa dapat, Nah, gue ini bawa, Cepat, bawa, ini satu sini. Ada, Ada ini bawa, iya. ini bawa, bang. Ya, bang. Ya, bang ya sportif oh, aja bisa ya handphone telepon ridho masuk tapi ya ya pak ini sudah masuk sama ridho ini ini tuh Mas Bruno Brian. Kok Ada Ada Bosnya minta Mas. Kacau mana, kacau Mana mana? Mana kali mainnya. di ada nicho, kau nicho Nih, nicho nicho satu pas nyangkut jangan kabur. Kenapa dia Dapat Pak Tawan, Pak. Siapa nama ya? Hiul. Hiul. Berapa berapa dikasihnya? Berapa banyak ya? Kantong. Tuh kantong. Uangnya? Belakangan ya. Belakangan. Berarti sedang kerja. Cara ngambilnya gimana? Langsung di tangan atau ditarik dulu? Langsung tangan, salam. Barang nih. Hei, kau jawab. Menjawab no, ya. Angkat di rumahnya di mana? Ya, di rumahnya. Di rumahnya. Bilang di, ambil terakhir. Kemarin tadi. Kemarin tadi. Kini di mananya? Di rumah. Di rumah, Langsung di kontak sih tadi kan? Oke. Ambil ke aja, sampuk. Ini apanya kodenya apa nih? K kode ini berapa angkanya? Kode ini sama dia seperti apa? Oke pesan ka barang, ya kan? Pesan barang. Cara kau memesan sama dia seperti apa? Aduh itu aja. Lalu Maksudnya aduh nak apa? Sabu, iya. sabu. Parti udah sering sama dia Coba apa? E, Terusasi sama dia udah? Belanja. 50 Berarti ini 100 ya? Untuk aja. Di Nggak saya tanya sama kau. plastik jadi jadikan satu, ini pak, ini, ini mau belanja nih, don, ada malu, ada yang, dalam mobil dalam mobil dalam jangan banyak ngatur kau saya ngatur ngatur nanti banyak lagi nanti sampai dalam baru oke dulu ya baru dilonggarkan oke nggak usah kau apa nanti makin banyak gerak kau nah, makin kedalam ya memang lah lah la, sakit ya, pak hah ya jangan gerak banyak banyak gerak oh, kalau banyak gerak nanti makin kedalam dia pam tu beda pergolnya tuh orang yang kami ambil darimu yang kami cita dari kau ini sekarang ini kau peroleh dari siapa siapa iul iul iul tinggalnya di mana Kapan kau mengambil barang ini sama dia? Malam, semalam. semalam, jam berapa? Apa, Pak? Boleh sepuluh. Apa, Pak? aja Tadi kau ambil sama dia, ya? Jam berapa? Boleh. malam. Dia yang mengantarkan atau kau yang jemput ke rumahnya? Kau yang jemput ke rumahnya. Jumpanya di mana? Di rumah Ayun. Di rumah Ayul. Rumah Ayul gitu ya berapa uncang gombel berapa berapa kantong kantong nah, itu yang lebih satu kantong tuh dapat dari mana itu kan ada dapat lebih, lebih satu kecil lagi yang dalam tuh ya, Hah? yang dalam ambil dalam tu. yang kau ambil dari mana dalam kantong tuh ya, pak dalam kantong itu berarti udah kocak? Nah, untuk lagi tadi yang tadi oh ngasih mau ngasih sama anak tadi uh -huh. siapa nama kawanmu tadi orang, -orang lipat kain tuh emang Siapa? Eman, Eman. Ya mau, berarti yang kecil, yang bebek yang kami ambil yang kecil tadi, ya, yeah. itu mau kau kasih sama Eman, yeah. yang kami tangkap barusan, uh, yang di depan. Mau narit, mau tadi masuk aja ke dalam. Itu tadi si apa? Ragunet, si Ridora sendiri, senpin ada. Ibu yeah. uh. aja, <tuk> bang erit langsung. Ini ritulane <tuk -tuk> ya? Lah lah, tenang. Kamu datang. Garap, garap, carap, carap, carap, carap, dulu, carap dulu, carap dulu, garap, garap, garap, garap, garap, carap, garap, garap, carap, mobil. Okay. bila Lebaran dari siapa? dari siapa? Da, da, da, si Lebaran kan? iya, si oh, oh, oh, dari siapa? Lebaran dari siapa? Lebaran dari siapa? Lebaran dari siapa? Lebaran dari siapa? nggak dari siapa? Iya, lagi jolokan? Iya, lagi jolokan? Iya, lagi jolokan? Iya, lagi jolokan? Iya, lagi jolokan? Iya, lagi jolokan? lagi ini dia gue, nak lagi dengan kita. Hahaha. Gue, kakak, kamu nak dengan kami? Nak dengan kita ini? Aku kan, nggak aku sama di Jawa. Ah, terus. Malam tadi kan? Kami tidak bau jujur aja. Iya, bau jujur aja. Center kakak. lain apa? yang Ini, sekarang itu itu itu sama sih sama kecilnya semua? semuanya. Apa kecilnya? jujur. Hmm? Apa gicit, Iya. Kau pesan sama dia jam berapa? Sudah, jam berapa? Hah? berapa? jangan main-main berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Kau cari mana? Hah? cepet, cepet jangan kau dapat, ya, taji, tim ah, ambil, cepet cepet cepet, cepet cepet, cepet jangan lupa, cepet cepet, cepet, cepet jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, memang lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan Tengok, Bu, Bu. Nih, timbangannya, Bu. Timbangan dia, Bu, bo, ya. Nah. Bongnya belum. Bung. Main dia berarti Oh Aku bisa sih, Oh, sama eh. Mak, Bang. Kau duduk aja, kau. Iyo, Bang. Katanya baik-baik kau nggak kooperatif, Kalau dia kooperatif, kan sentuh ya, bo. Bu. Ya, di dalam ini masih ada apa enggak? Coba kutip, kutip Ada, jadi. Pak. Ada, ada. Benar ada. Ada. Kau dapat dari mana ini? Barangnya Dimasukkan sama Oyon sama kawan di dalam, ya. Oke, itu keterangan dari pihakmu, ya. ya. Oke, saya simpan, ya. Ini jadikan barang bukti. Ini masih oh. masih kau tadi jam berapa? Setengah empat lah. Jam setengah tiga oh. menyempat. Tengah empat lah. pakai ya? Kita ya. ya. kami, rumah, kan? ya. kami temukan di rumahmu kan. Ya, Betul kami temukan di rumahmu kan? Iya pak. Kami temukan di rumahmu kan? Benar kan? Ya. Oke. Okay. Dibungkus tadi dengan Pasti. ini, ya? Ini apa namanya tim? Timbangan, timbangan kan? Oke, ya. oke okay. okay, saya simpan ya. Oke. Okay. Aku tak perlu. Aku tak perlu. Kamar mana tadi timbangan kak? Mantu. Kamu bisa loh juga. Nggak. Sini loh. Tidak usah. Apa enggak? Ambil. Coba ambil dulu. Enggak, buka. Kita tirat. Coba kalau gini, ini terlapat tanganmu. Oke, okay, paket. Dah masukin. Masukin. Hmm. Oke, okay, belakang lagi. Kalau ini siap bergeledarlah. Bergeledarlah, Pak. Iya, enggak ya, apa-apa. Aku enggak perlu ngaku, Sudah tahu atakmu kayak gitu. Buk, deh, Pak. banyak kalau okay. nah, coba tanya istri aku sekarang iya ya, perlu kau nyapu itu yang mau Coba ambil ambil dulu ah kebuka kebuka ya nah, taruh di tangan ada kaca ini apa oke masukkan Paket, masukkan, masukkan lagi. Nih. Hmm. Okay. Tutup lagi. Aduh, mana lagi kau simpan? Ambil. Ma bang, ambil aja. Ada aduh, gua lempar. Kita petugas tengah. Mari, demi Allah Rina ada apa dari? Apa? Sopek. Apa jadi banyak owner duit orang? Ah, aku baru geledas so dulu yang Mas. Geledas so doang Umar okay, dan Pak ya, ya. pasukan dia sembangkan dia kena rumah dia sampai gitu. Meh dah anak perempuan. Mana abang mantaplah. Bang. Mau ya? mengabdi ya, ya. ke <coughs>